Uh, namanya artificial intelligence atau kecerdasan uh, buatan di mana pada tahun tersebut ada penelitian dari Google dan juga Weasel. mungkin nanti Bapak Ibu bisa uh, pelajari lebih dalam jika tertarik untuk mempelajari AI lebih dalam jadi si uh, peneliti Google dan Weasel ini penasaran sebenarnya bagaimana uh, cara otak dari manusia itu bekerja, jadi dia meneliti kucing di sana, jadi bagaimana ketika kucing itu diberikan suatu impuls, nanti responnya seperti apa nah, dari situ mulai berkembanglah seiring berjalannya waktu, seiring berja berkembangnya teknologi, dan juga support system yang lain seperti hardware, dan juga apa namanya sensor-sensor yang diberikan, maka sampai kita di era abad ke-21 sekarang ini itu sudah marak yang namanya deep learning yang sudah dikembangkan oleh banyak sekali pengembang, baik itu dari raksasa seperti Google, dari Meta, ataupun eh, banyak perusahaan yang lain juga, begitu Bapak-Ibu nah, lalu kita eh, bedah sedikit apa sih sebenarnya eh, perbedaan dari machine learning dan juga deep learning, Bapak-Ibu, karena kita terkadang menganggap machine learning itu deep learning, deep learning itu juga machine learning. Jadi untuk dari machine learning sendiri, itu adalah suatu proses pembelajaran kepada komputer yang mana fitur-fitur yang diberikan atau marking atau tanda yang kita berikan ke komputer itu kita yang memberikan Ibu. Jadi misalkan mempelajari suatu gambar, kita harus mengekstraksi fiturnya terlebih dahulu, misalkan nanti yang harus dipelajari adalah edge-nya atau khusus di warnanya atau khusus di bagian mananya itu kita yang harus menentukan sebelum dimasukkan ke dalam ke dalam algoritma klasifikasi gitu. kalau di machine learning biasanya ada SVM atau ada beberapa algoritma machine learning yang lain nah hal ini sudah cukup baik sebenarnya namun masih uh, memberikan apa ya, masih masih uh, membutuhkan membutuhkan analisis dari manusia atau kita sebagai user itu untuk memberikan uh, informasi terbaik yang harus dipelajari oleh komputer. Nah, sedangkan di deep learning itu di sana terdapat uh, fitur extraction yang uh, dilakukan secara otomatis itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang sekarang itu yang lagi ramai yang uh, banyak diperbincangkan, yang termasuk kemarin saya riset juga itu mengenai dari CNN atau convolutional neural network yang mana fungsi dari konvolusi itulah nantinya yang akan menjadi extraction fitur atau mempelajari fitur dari suatu gambar. Nah, di dalam konvolusi sendiri itu biasanya yang dipelajari adalah edge dari, apa namanya, edge dari suatu gambar atau tepian dari suatu gambar yang sebelumnya telah saya tampilkan begitu ataupun fitur-fitur yang lain seperti warnanya atau beberapa fitur yang lain begitu jadi dapat dipelajari secara otomatis tanpa perlu kita tentukan dulu fitur mana yang nantinya harus dipelajari oleh si komputer tadi untuk mengenali data yang kita berikan nantinya Oke. nah ini untuk kelanjutannya Bapak Ibu jadi agar lebih ringkas kita lihat di di suatu tabel terdapat beberapa faktor yang membedakan dari penggunaan machine learning dan juga deep learning dan juga penggunaan antara kedua algoritma ini atau kedua sistem ini itu sebenarnya sangat bergantung dari tugas yang kita inginkan yang pertama, yang kedua yaitu resource hardware yang kita punya karena nanti misalkan di deep learning semakin banyak semakin banyak komputasinya tentu kita juga membutuhkan hardware yang mumpuni Bapak Ibu ya apalagi sekarang di era sekarang ini yang namanya deep learning untuk computer vision itu sudah sangat dalam sekali layarnya seperti yang dikembangkan oleh Google Net atau net-net yang lain seperti Alex AlexNet, ResNet ataupun masih banyak lagi arsitektur-arsitektur arsitektur yang dibangun oleh para peneliti dan itu juga mengharuskan kita sebagai peneliti juga harus memiliki apa namanya, hardware yang mumpuni untuk menghandle tugas tersebut. Maka dari itu dari faktor data di dalam deep learning itu kita memerlukan banyak sekali data. Misalkan di suatu data di satu dataset yang misalkan di model net 40 atau di dataset dataset yang lain itu terdapat ribuan bahkan puluhan ribu gambar itu yang merepresentasikan satu kelas misalkan ingin mengklasifikasikan apa e, mobil mobil dan juga sepeda motor nah itu masing-masing bisa jadi ada e, apa namanya sekitar 10.000 atau bahkan lebih nantinya yang bisa e, yang bisa dipelajari oleh deep learning nah ketika menggunakan machine learning ini adalah opsi misalkan e, dari kita sebagai peneliti itu memiliki resource yang kurang mumpuni seperti tidak adanya GPU atau memiliki komputer uh, atau laptop yang prosesinya rendah, kita bisa menggunakan uh, machine learning karena misalkan dari kerumitannya juga dia lebih sederhana dan juga proses komputasinya bisa terbilang uh, dapat dibandingkan dengan deep learning. Jadi misalkan dalam algoritma SVM, regresi linier, dan juga clustering, dimension learning, jika dibandingkan dengan deep learning, dengan ANN dan juga CNN-nya, itu perbandingannya yang pernah saya coba sebelumnya itu cukup jauh, Bapak-Ibu. ya. Jadi, misalkan untuk, nanti juga akan saya tampilkan hasil dari riset saya, dengan, kemarin saya menggunakan sekitar 700 data untuk deep learning, itu memerlukan, memerlukan training, sekitar hampir dua hari Bapak Ibu, jadi komputernya standby terus dua hari untuk mempelajari data yang saya berikan. Nah, kembali lagi ke pernyataan saya di awal, ketika deep learning itu memiliki data yang cukup banyak, misalkan di ribuan atau puluhan ribu. Nah, itulah peran kita sebagai peneliti untuk menentukan menentukan algoritma mana sebenarnya yang tepat untuk uh, tujuan kita nantinya misalkan untuk uh, object recognition untuk uh, object detection misalkan uh, Bapak Ibu memiliki data yang uh, sedikit seperti yang saya uh, lakukan sebelumnya hanya sekitar 700 data itu kita harus pintar-pintar mencari misalkan algoritma yang uh, ataupun arsitektur arsitektur yang cocok dengan data kita Nah, meskipun dengan datanya sedikit nantinya eh, dengan menggunakan deep learning itu pun juga bisa memberikan output yang baik asalkan kita paham data yang kita miliki dan juga eh, arsitektur yang kita buat gitu Bapak Ibu jadi pemilihan eh, sistem sendiri dari machine learning dan juga deep learning itu benar-benar tergantung dari kita sebagai peneliti untuk eh, meracik, ya kalau istilah saya itu meracik algoritma yang tepat untuk tugas kita. Nah, ini untuk penerapan deep learning yang saat ini banyak digunakan. Yang pertama itu object recognition di sebelah kanan, sebelah kanan itu selain dapat mendeteksi, dia juga dapat apa namanya mengenali itu merupakan objek apa. Misalkan di sini ada objek mobil, lalu ada objek sepeda lalu ada objek anjing, dan lain sebagainya. Ataupun face detection, atau face recognition, atau tugas-tugas yang lain begitu Bapak-Ibu. Jadi penerapan deep learning sendiri itu sangat banyak sekali, khususnya di computer vision itu sangat banyak. Lah. Jadi masih, masih menjadi topik yang menarik saat ini untuk diteliti lebih lanjut, untuk dikembangkan lebih lanjut dari case-case yang mungkin masih belum pernah diteliti oleh Peneliti yang lain, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari uh, yang saya paparkan sebelumnya, di sini akan uh, saya bagikan uh, penelitian saya yang sudah dipublikasikan yang berbentuk artikel atau jurnal yang berkaitan dengan komputer vision dan juga machine learning, Bapak Ibu. Jadi untuk penelitian saya. Yang pertama di sini uh, berjudul 3D Object Detection Based on Point Cloud Data, mungkin bisa saya uh, langsung buka saja artikelnya. Nah, oke. Okay. Nah, okay. Jadi uh, penelitian saya waktu uh, kemarin saya menjalani studi S2 di PENS itu saya meneliti mengenai bagaimana Objek itu dapat dideteksi, bagaimana objek itu dapat direkognisi, bapak ibu. Jadi yang pertama di sini saya mengusulkan untuk di objek detectionnya. Nah, kenapa di sini ada kata-kata tiga -kata dimensi atau 3D itu bapak ibu ya. Sedangkan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah suatu gambar atau dua dimensi. Jadi berangkat dari, sebentar saya lihatkan datanya dulu nah berangkat dari uh, mayor problem atau kekhawatiran terbesar dari penelitian dalam bidang computer vision itu adalah pencahayaan bapak ibu ya jadi uh, pencahayaan itu benar-benar berpengaruh dalam suatu penelitian di computer vision jadi ketika misalkan suatu gambar itu memiliki pencahayaan yang buruk, maka sistem juga akan kesulitan untuk mempelajari fitur-fitur yang nantinya diberikan kepada uh, si sistemnya. Jadi sistem akan sulit mengenali, misalkan uh, sekarang ini saya uh, kamera saya, ini ada bantuan lightning dari lampu, misalkan seperti ini, kalau untuk nantinya face detection atau face recognition, itu mungkin dari sistem masih dapat mengenali apa namanya warna-warna dari fitur dari wajah saya begitu misalkan ini lightningnya saya matikan seperti ini maka akan menjadi sulit bapak ibu untuk algoritma, dan algoritma atau sistem kita mengenali apa namanya fitur yang diberikan misalkan seperti ini dapat terlihat ya mungkin ada kondisi ekstrim yang dia benar-benar gelap ataupun dia benar-benar terang bapak ibu jadi itu nanti akan dapat Uh, mempengaruhi sistem dari komputer uh, vision itu sendiri. Nah, yang saya fokus di sini itu adalah saya menggunakan kamera laser atau kamera tiga dimensi yang dapat menghasilkan data 3d. Nah, data 3d itu adalah uh, yang sebelumnya hanya ada dua dimensi yaitu x dan juga y. Nah, di sini terdapat tambahan data berupa z atau Z, yang uh, banyak disebut dengan point cloud gitu. Jadi point cloud ini itu dapat menghasilkan uh, data, uh, ka uh, maaf kamera kamera laser ini dapat menghasilkan data point cloud yang uh, sama sekali tidak terpengaruh dari pencahayaan begitu, karena dia memiliki pencahayaan tersendiri berupa laser. Nah terbukti juga dari uh, penelitian yang telah saya lakukan itu sebentar kita ke bawah dulu. nah nah di sini kita misalkan lihat di eh, tabel ke 6 di sini kita eh, di sini saya melakukan beberapa pengujian misalkan yang pertama itu adalah environment lightning atau cahaya pencahayaan dari eh, lingkungan atau pencahayaan alami gitu. yang kedua itu terdapat eh, pencahayaan dari apa namanya, pencahayaan 120 lumens dengan menggunakan bantuan lampu 400 dan juga 800. Nah, mayoritas di sini dari beberapa apa namanya beberapa kali pengujian, di sini ada 10 kali pengujian itu, seluruhnya dapat terdeteksi 100% atau, atau keseluruhannya dapat terdeteksi, Bapak-Ibu ya. Jadi, Misalkan nanti dia diberikan pencahayaan yang berbeda pun, itu tidak mempengaruhi hasil dari sistem deteksi yang kita bangun. Karena apa? Karena data yang diberikan tadi, seperti yang saya jelaskan, itu adalah sebuah data point cloud, bukan data dari seperti ini, bukan data yang berasal dari kamera dua dimensi atau berupa warna. Jadi ini adalah berupa 3D shape begitu ada ada tambahan informasi dari depthnya. Jadi itu yang kemarin saya propos solusinya. Jadi masalah terbesar yang sampai saat ini pun masih banyak diteliti oleh banyak peneliti di dalam maupun di luar negeri sana yang yang mana ketika menggunakan kamera itu masalah utama adalah pencahayaan begitu bapak ibu. Oke, okay, kita berlanjut ke artikel saya yang kedua. Nah, di sini saya melakukan improvement, Bapak Ibu, yang mana sebelumnya hanya melakukan deteksi, yaitu dapat memberikan bounding box atau suatu kotak, begitu ya, dalam objek yang ditarget. Nah, di sini dengan bantuan dari machine learning, yang mana di sini yang saya gunakan adalah deep learning CNN, itu dapat mengenali atau dapat membedakan dia adalah objek yang mana begitu bapak ibu ya langsung kita lihat hasilnya sebelum kita lihat hasil kita coba lihat sebentar dari arsitektur yang saya gunakan Nah ini Bapak-Ibu untuk arsitektur yang saya gunakan kebetulan eh, di sini itu adalah namanya PointNet, di mana PointNet ini adalah suatu arsitektur yang pertama kali dapat melakukan handle data, data tiga dimensi secara langsung Bapak-Ibu. Karena di, di, di dunia deep learning atau CNN Computer Vision khususnya itu eh, mayoritas atau kebanyakan menggunakan data dua dimensi yang berupa gambar Bapak-Ibu ya. Dan yang diproses itu adalah dari nilai RGB-nya. Nah, di point net ini, itu dia dapat memproses secara langsung data X, Y, dan juga Z yang diberikan oleh kamera laser tanpa perlu mengubahnya ke dua dimensi, misalkan diubah ke multiview atau nantinya diberikan beberapa angle yang dapat mewakili dari. Apa namanya dari surface atau permukaan objek tersebut, baru diberikan ke arsitekturnya atau sistem deep learning-nya. Nah, di sini juga Bapak-Ibu, kita sebagai peneliti juga harus apa namanya concern di arsitektur yang kita gunakan, itu kira-kira dapat menghandle tugas kita dengan data yang kita miliki ataupun masih kurang cocok. Jadi kita harus mencari arsitektur yang lain. Okay. Nah ini untuk perbandingan datanya ya Bapak-Ibu Jadi misalkan yang di atas ini adalah uh, original image-nya Atau data aslinya Yang kedua ini data grayscale dan tidak saya proses juga Yang saya proses adalah data point cloud yang sebelumnya uh, telah saya jelaskan Yaitu berupa data tiga dimensi yang uh, merepresentasikan dari sin yang didapatkan dari kamera laser sebelumnya dan di sini sudah terbukti dari penelitian saya sebelumnya atau publikasi sebelumnya bahwa ketika menggunakan kamera 3d itu tidak terpengaruh oleh pencahayaan yang berubah-ubah begitu bapak ibu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke hasilnya. Nah, oke, nah, di sini bapak ibu untuk hasilnya jadi dengan menggunakan bantuan dari deep learning itu di sini saya sudah dapat mengetahui misalkan di sini kasus saya adalah menggunakan pipa begitu ya jadi ini adalah pipa misalkan ada pipa L pipa lurus atau pipa red, atau pipa yang lain sudah dapat diberikan informasinya secara otomatis oleh sistem deep learning yang saya buat sedangkan sebelumnya saya masih nah sini saya masih terbatas di objek detection saja Bapak-Ibu, jadi hanya bisa eh, apa namanya mendeteksi apakah di objek atau bukan, jadi masih belum bisa membedakan dengan bantuan dari deep learning, dengan menggunakan deep learning, itu saya sudah dapat membangun sistem yang bisa memberikan eh, prediksi apakah eh, objek ini termasuk, Tuh, misalkan di simpat pipa L ataupun objek-objek uh, yang lain begitu Bapak-Ibu ya. nah begitu Untuk uh, chance dari riset di 3D ini terutama Bapak-Ibu ya, setelah uh, saya meneliti sekitar tiga uh, tahun untuk uh, berkecimpung di dunia 3D seperti ini, itu memang masih belum banyak uh, yang saya ketahui sejauh ini, yang mereset dengan menggunakan uh, kamera 3D begitu Bapak-Ibu ya. Jadi, Uh, computer vision dengan data tiga dimensi ini atau 3D computer vision masih um, menjadi topik yang hangat akhir-akhir uh, ini apalagi uh, dapat digabungkan dengan uh, deep learning yang memang sudah tren lebih dulu di dunia uh, computer vision dua dimensi begitu. Oke, okay. oke okay, baik slide. Ya, Oke, okay. uh, mungkin itu yang dapat saya paparkan, uh, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi agar mungkin uh, kita bisa berdialog. Apakah uh, nantinya Bapak Ibu uh, ter tertarik untuk riset di dunia komputer vision atau memiliki apa namanya uh, beberapa pertanyaan atau ataupun yang lain? Dipersilahkan, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Ripa. Sembari saya menunggu, ada mungkin ada pertanyaan dari peserta. Saya persilahkan, jika ada yang ditanyakan, Mas Ripa. Monitor ya. Atau Bapak Ibu mungkin uh, yang ditanyakan silahkan langsung bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan juga uh, open mic. Silahkan Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang bersilahkan. boleh melalui kolom chat ataupun juga boleh raise hand ya Bapak Ibu. Boleh ya, tanya macam-macam ya dari pengenalan. Boleh tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvan terkait dari pengenalan atau dasar-dasar dari komputer vision dan juga machine learning sebenarnya banyak sekali ya dari komputer vision machine learning, tadi juga ada video yang nanti bisa kami share juga, ada penerjaan riset tentang video machine learning yang tadi sempat kita tayangkan, itu nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di Youtube kami kemudian kalau ingin bertanya kami persilahkan ya Bapak Ibu sembari menunggu bertanya kita tanya dulu ya Mas Alvan siap Uh, kalau mau metode, oh ini ada yang langsung bertanya nih. Dari Ibu Lestari Yusuf, uh, baik izin saya akan bacakan. Jadi tadi ada 700 data training, itu dari satu foto pipa saja, bentuknya berbeda-beda atau bagaimana, Mas? Oke, okay. uh, Terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaan. Mungkin dapat langsung saya jawab ya, Mas Ripto? Ya, yeah, silakan. Oke, okay. saya kembali dulu ke Di sini. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari, untuk 700 data yang saya gunakan sebagai, mungkin saya bawa lagi ya, nah di sini ada sekitar 700 data lebih ya, yang saya gunakan sebagai data latih dan juga data pengujian dari model deep learning saya, itu untuk foto pipanya atau data pipanya itu memiliki data yang berbeda-beda ya Ibu. Jadi di sini, prosesnya dari awal itu saya lakukan nah pengcapturean data seperti ini point cloud ada tiga scene di sini saya bedakan seperti wall spread atau wall dan juga nah masing-masing dari masing-masing dari scene ini dari wall spread atau semi tertiary itu masing-masing memiliki 100 eh memiliki lima puluh scene atau 50 data yang di dalamnya terdapat banyak objek begitu itu jadi Sebelum dapat menjadi data set, karena ini data setnya adalah data set primer atau saya ambil secara pribadi, saya ambil sendiri begitu. Nah, prosesnya sebelum sebelum data yang saya capture ini dapat menjadi data training itu harus saya pisahkan dulu, Bu uh, Ibu Lestari ya. Jadi setelah Nah, di sini setelah data-data tadi itu misalkan ada pipa L di sini, ada satu, ada dua. Nah, ini misalkan di pipa L itu saya memiliki sekitar mungkin 700 200 ya untuk pipa L. Nah, itu dari 200 gambar yang berbeda ya, Ibu. Jadi tidak satu gambar atau tidak satu model pipa lalu di eh, di begitu ya menjadi sekitar 200 atau apa ataupun eh, berapa datanya itu tidak gitu jadi karena dari apa namanya dari deep learning itu memerlukan pengenalan yang eh, misalkan di objek yang sama atau di IPL dalam ini saya eh, saya berikan contoh itu harus bukan harus ya itu sebaiknya eh, dia memiliki pose atau eh, apa namanya variasi variasi objek yang berbeda-beda begitu sama seperti misalkan di namanya misalnya nah, misalkan di sini untuk melakukan pengenalan dengan objek misalkan mobil, sepeda ataupun anjing ataupun yang lain, nah itu harus memiliki banyak data itu pun yang saya lakukan juga di penelitian saya. Jadi misalkan di 700 data itu memang 700 keseluruhannya beda-beda yaitu. Jadi bisa dikatakan data yang saya berikan ke Deep Learning atau di CNN saya ini memiliki fitur yang berbeda-beda tentunya dari setiap datanya begitu, Ibu Lestari. demikian Sudarto, penjawab, Ibu atau Lestari. Ada Halo. Ya, ijin, ijin melanjutkan pertanyaannya, oh, Bapak. Boleh, silakan, ya, silakan Ibu. Uh, itu untuk posisinya saja yang dirubah atau uh, gimana tuh Pak Alvan? Karena kan kalau yang kita tahu kalau pipa L ya bentuknya pasti akan seperti itu gitu kan? Atau yeah. mereknya yang berbeda atau cuma posisi aja yang diganti-ganti? Gitu? Ya, yeah. kalau untuk itu posisinya ibu. Jadi posisinya misalkan di sini dia ada pipa L yang menghadap di apa di koordinat satu misalkan di sebelah kiri ada yang di dua ada yang di sini dia, posisinya di atas ada yang posisinya di bawah biru seperti ini jadi dengan harap apa eh, dengan melakukan seperti ini harapannya nanti algoritma yang saya bangun pada saat itu itu dapat mengenali objek misalkan pipa L itu dia yang terlihat sempurna seperti ini ataupun apa namanya yang tertindih di bawah seperti ini jadi posisinya yang dirubah-rubah begitu itu berarti pengambilan fotonya juga e, pengaruh ya Pak ya maksudnya itu mem yeah. membuat perbedaan e, data gitu ya ya yeah, betul-betul oh. ya yeah, oke okay, oke okay. terima kasih Pak ya yeah, terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaannya baik uh, untuk selanjutnya ada dari yang recent ya kami persilahkan Uh, Ibu Laili Wahyu Silahkan. Baik terima kasih uh, Salam kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam untuk semua uh, Perkenalkan saya Laili Wahinita Dari Palangkaraya Pak uh, Menarik sekali ya uh, Yang disampaikan Pak Alvan tadi Saya ada beberapa pertanyaan Pak Terkait dengan materi eh. yang tadi disampaikan Yang pertama terkait Uh, penggunaan data, ya kan? Datanya banyak, Pak. Nah, apakah ada dataset yang bisa kita gunakan yang sudah tersedia, gitu, Pak, di misalkan ada di internet atau apa gitu? Apakah ada dataset yang bisa kita gunakan sebagai sampling, gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait eh uh, uh, proses pemrogramannya, coding yang biasa digunakan untuk deep learning ataupun untuk computer vision itu biasanya yang banyak library atau yang mudah digunakan itu biasanya menggunakan coding dengan bahasa pemrograman apa ya Pak? Kemudian itu yang kedua, yang ketiga terkait dengan spesifikasi hardware yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Alvan perlu apa yang kapasitas yang tinggi Pak ya? Nah spesifikasi yang minimal itu seperti apa hardware-nya agar bisa support kita bisa mengkoding ataupun memproses training data ataupun menggunakan deep learning ini? Dan yang terakhir, kira-kira yang saat ini tren di dalam research deep learning itu yang seperti apa, Pak? Mungkin itu empat pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Ibu Laini Wahyu, mungkin saya jawab satu persatu ya. Untuk yang pertama, kesediaan dataset Nah untuk dataset ini sebenarnya banyak yaitu misalkan kita ingin membangun sebentar membangun model untuk model net 40 nah di di internet sebenarnya juga banyak khususnya yang yang saya sekarang ya atau data 3D atau data point cloud itu ada yang namanya model net 40 atau uh, dataset yang di, di, di, disediakan di sini oleh, oleh Princeton, Princeton University kalau saya tidak salah jadi di sini uh, dia memiliki apa namanya uh, sebuah dataset yang terdapat 40 kelas empat puluh ini adalah melambangkan empat kelasnya nah itu dapat nanti dipelajari ibu atau uh, dapat digunakan misalkan nanti untuk menguji dari model yang uh, kita berikan nah di sini mas ada banyak sekali seperti untuk fast bunga, piano ataupun e, kursi seperti ini. Nah untuk yang data yang saya gunakan e, pipa, barusnya e, pipa ini ya ibu. Jadi untuk di sini saya kenapa tidak menggunakan dataset yang apa namanya yang disediakan di internet atau apa? Itu karena memang masih belum ada. Sampai saat ini, yang dataset, apa namanya, uh, dataset yang case-nya case sama seperti saya. Begitu, maka dari itu saya uh, membuat dataset sendiri. Begitu, itu oke. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama seperti itu, untuk yang uh, pertanyaan kedua dari tadi hardware yang digunakan, Ibu, atau mungkin saya salah, mungkin nanti bisa diinterupsi. Untuk uh, yang pertama, dari hardware itu sendiri, kebanyakan dari uh, peneliti di, di dunia deep learning atau uh, machine learning, khususnya di Computer Vision, itu menggunakan bantuan dari apa namanya grafik card atau GPU dari NVIDIA, yaitu Lily Laili. Uh, di sini saya menggunakan NVIDIA GTX 1660 untuk me, apa namanya, membantu proses training dari keseluruhan data saya, 689 untuk training itu dengan 2.000 EPO atau 2.000 kali perulangan itu membutuhkan 1 hari dan 9 jam ibu di sini. Nah, untuk misalkan memiliki hardware yang lebih tinggi lagi, pastinya nanti akan memberikan performa yang lebih cepat untuk untuk trainingnya begitu, untuk pembelajarannya bisa jadi hanya satu hari atau bahkan eh, setengah hari begitu. Jadi untuk hardware yang eh, direkomendasikan dan juga apa namanya eh, minimal yang digunakan itu biasanya Nvidia GTX kalau eh, ibu lain begitu. Jadi dengan bantuan CPU ini nantinya eh, berkesinambungan juga dengan pertanyaan selanjutnya di bahasa pemrogramannya yaitu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya di sini itu saya menggunakan bahasa Python untuk melakukan trainingnya nah jadi dengan menggunakan bantuan dari GPU ini tadi maka dapat dimanfaatkan untuk eh, apa namanya untuk komputasi dari training itu agar memberikan performa yang lebih tinggi dan juga sudah disediakan library librarynya eh, melalui TensorFlow yang eh, banyak digunakan juga salah satunya itu TensorFlow seperti yang saya pakai kemarin nah di sini Mungkin nanti jika uh, tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisa uh, membaca lebih lanjut di websitenya di tensorflow.org. Jadi begitu ya ibu untuk apa namanya uh, untuk software yang digunakan tapi uh, sebenarnya tidak terbatas apa namanya tidak terbatas dari uh, bahasa Python dan juga TensorFlow juga karena uh, pada kenyataannya di sini dalam implementasi saya di apa namanya? dapat melakukan uh, online recognition atau rekognisi secara langsung yang datanya didapatkan dari kamera itu saya menggunakan bahasa pemrograman C++ itu. Nah, kenapa saya menggunakan C++ ini? Karena yang pertama ketika uh, hardware yang diimplementasikan untuk testing uh, di sini saya case-nya di industri begitu. Jadi uh, dalam kasus saya kemarin tidak memungkinkan misalkan membawa adware yang besar-besar begitu jadi bagaimana apa namanya hasil model training yang di yang dilakukan di Python tadi yang di dengan bantuan TensorFlow itu dapat dijalankan secara ringan begitu karena sebelumnya saya juga pernah melakukan pengujian di Python itu dalam eh, mengenali satu objek misalkan di sini dapat memberikan hasil pipa l itu memerlukan waktu komputasi sekitar satu menit ketika menggunakan Python saya pada waktu itu. Nah, ketika menggunakan C++ saya bisa menekan eh, waktu prediksinya itu hingga sampai sekitar 1 sampai 2 detik saja. Nah, di TensorFlow pun juga begitu. Jadi tidak hanya menggunakan Python saja di sini eh, apa namanya dapat diimplementasikan di berbagai banyak bahasa. Tapi yang salah satunya ada JavaScript, ada yang C++, yang seperti saya pakai kemarin atau di Java atau mungkin banyak eh, bahasa-bahasa pemrograman yang lain yang dapat di eh, explore nantinya begitu, Ibu. Lalu untuk yang eh, percayaan terakhir, yang mana itu untuk trennya apa namanya? Untuk eh, tren dari deep learning saat ini. Nah, untuk eh, tren sendiri ketika di data Data tiga dimensi dalam kasus penelitian saya itu sampai saat ini masih dikembangkan apa namanya uh, sebentar saya dulu. Nah masih dikembangkan arsitektur-arsitektur yang uh, dapat memberikan apa namanya uh, performa yang misalkan jauh lebih baik atau jauh lebih cepat begitu ibu ya karena dari point net ini sendiri itu diperkenalkan sekitar tahun 2017 sudah lima tahun yang lalu. Kalau di luar itu sudah cukup lama ya. Kalau di uh, di Indonesia sendiri, saya rasa sampai saat ini masih uh, masih belum banyak yang meneliti mengenai uh, data 3D ini. Karena memang yang pertama itu dari device-nya sendiri lumayan cukup mahal untuk kamera 3D-nya. Untuk yang saya pakai kemarin ya sekitar uh, 78 juta begitu untuk kameranya ketika menggunakan webcam saja seperti ini mungkin bisa lebih terjangkau begitu ya Jadi kalau uh, untuk sekarang perkembangannya mungkin lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti itu dapat apa namanya uh, memberikan performa yang tinggi dengan komputasi yang efisien dengan memberikan hasil yang uh, terbaik begitu Ibu ini mungkin uh, ada yang ditanyakan kembali, atau sudah cukup menjawab? Iya, uh, sudah cukup, Pak Alvin. Terima kasih atas penjelasan. Ya, baik. baik. Terima kasih, Ibu Laila, atas baik. pertanyaannya. Barangkali uh, dari Bapak Ibu, oke, okay, ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto. Ya, ini dari Pak Haryanto. Terkait training yang dilakukan dua jam tadi, apakah dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil, atau sampai beberapa kali percobaan? Pak Alvan, kalau beberapa kali sampai beberapa kali melakukan trial sampai ketemu hasil akurasi yang bagus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ripto. Mungkin saya langsung menjawab Pak Haryanto. Silahkan, Mas. Jadi untuk uh, saya kembali ke Bapak dulu. Nah, ini untuk uh, trainingnya di sini ketika apa namanya saya menemukan hasil yang terbaik dari apa namanya dari data yang saya miliki itu saya mencoba mungkin sekitar 2-3 kali Pakto ya jadi sebelum saya memutuskan menggunakan arsitektur ini sebelumnya saya juga studi literatur dulu jadi untuk memangkas waktu misalkan kita trial and error begitu jadi saya pada waktu itu harus apa namanya mengkomparasikan atau membandingkan beberapa kita di beberapa arsitektur yang kemungkinan dapat digunakan itu yang mana dan memberikan memberikan hasil yang cukup baik itu arsitektur yang mana juga jadi untuk di trial errornya mungkin saya bisa meminimalisir tidak terlalu banyak mencoba dan tidak terlalu banyak apa namanya Berkutat di pembuatan apa namanya, pembuatan arsitekturnya karena dari referensi yang saya baca, khususnya di sini di point net, yaitu sudah memberikan hasil yang cukup baik, gitu Pak Herianto. Jadi mungkin untuk trial errornya mungkin sekitar uh, 2-3 kali pengut, uh, untuk proses trainingnya Namun sebelum itu, saya juga harus mempertimbangkan dulu arsitektur yang mana yang kira-kira uh, saya gunakan. Jadi agar e, tidak termakan di trial er, ya, trial and error yang cukup lama. Karena untuk ter, untuk mengetahui satu kali hasil training itu sudah membutuhkan satu hari lebih ya satu hari dan sembilan jam dan itu e, apa namanya kita harus istilahnya e, menunggu dan masih belum belum bisa memastikan misalkan di tengah jalan seperti ini. Uh, misalkan di seribu EPO, apakah dia turun lagi atau naik lagi? Kita harus menunggu sampai dia benar-benar uh, steady begitu ya atau stabil untuk dari grafik akurasi dan juga lossnya begitu Pak Herianto. Mungkin ada uh, feedback dari Pak Herianto, Pak atau Kasudin sudah menjawab? Oh, ya yeah. sudah cukup banyak. Ya terima kasih Mas uh, Pak Herianto. Silahkan Oke. Mbak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Ini ada pertanyaan lagi, uh, Mas Ripton, saya bacakan saja. Oh dari ya, silahkan Mas, Taufik. terkait dari Pak Taufik ya. Ya, ya terima kasih uh, Mas Taufik atas pertanyaannya. Jadi kenapa di penelitian Mas Alvan menggunakan pipa apakah ada tujuan khusus untuk hal tersebut diimplementasikan, Kenapa tidak membuat objek lain? Oke, okay, baik saya saya jawab, Stafik. Kebetulan Mas Stafik ini kemarin juga ikut workshop yang kita adakan selama dua hari. Jadi apa namanya? Kenapa saya menggunakan objek pipa di sini? Jadi yang pertama penelitian saya dua penelitian saya ini adalah penelitian dari skripsi dan juga tesis saya. Jadi waktu, waktu D 4 dulu dan juga waktu itu di S 2 itu saya di, diberikan penelitian yang apa namanya dapat dapat mengenali atau dapat uh, memisahkan objek objek industrial begitu. Nah kenapa yang dipakai adalah pipa karena kasus yang akan diangkat di sini adalah bin picking. Gitu. Jadi uh, bin picking itu di, di di dalam dunia industri apa namanya digunakan untuk memindahkan suatu barang atau suatu eh, apa namanya alat-alat begitu. Jadi eh, dengan menimbang dari kamera yang saya gunakan pertama lalu apa namanya eh, objek yang eh, mungkin umum di umum digunakan juga di industri dan juga eh, dari eh, bentuk pipa itu sendiri dia memiliki masing-masing pipa ya di pipa T, pipa L, pipa lurus itu memiliki fitur yang berbeda yang cukup mencolok juga misalkan di pipa T ya berbentuk seperti T misalkan L itu dia berbentuk seperti L yang lurus itu hanya lurus saja nah, nanti harapannya dengan berawal dari objek pipa ini itu dapat dikembangkan lagi misalkan nanti diganti ke objek lain karena di objek pipa ini sudah dapat mewakili bentuk bentuk ataupun uh, keunikan keunikan dari suatu objek begitu. Jadi misalkan nanti uh, menggunakan uh, objek buku atau objek apa objek apa itu sudah dapat terwakilkan uh, keunikan shape atau keunikan dari fitur yang diberikan oleh uh, apa namanya oleh si PIPA ini nah itu nantinya akan memberikan harapannya memberikan apa namanya memberikan e, bantuan dan juga apa namanya e, bayangan kepada peneliti-penelitian selanjutnya ketika menggunakan data misalkan yang berupa kotak atau berupa bentuk-bentuk yang lain itu sudah dapat terverified bahwa dengan menggunakan e, bentuk yang beragam seperti ini sudah bisa diimplementasikan begitu jadi harapannya penelitian-penelitian selanjutnya memberi sudah terbantu begitu dengan tervalidasinya dengan shape yang berbeda ini itu sudah dapat diterapkan begitu, Mas Taufik. Baik, terima kasih. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Alvan, sebelum kita akhiri dari pertanyaan akhir ya ini Bapak Ibu terkait dengan perbedaan ya terkait perbedaan dari metode yang sebelumnya digunakan dengan uh, Euclidean distance, keunggulannya dari metode yang Mas Alfan gunakan? Oke, okay. oke, okay, uh, mungkin pertanyaan dari Mbak Erita, ini uh, Euclidean distance, oke, okay. jadi untuk uh, Euclidean distance itu sendiri mungkin masnya di sini ya Euclidean clustering, Bapak Ibu ya, jadi uh, sebelum kita mendapatkan Data set begitu, sebelum kita menggunakan eh, mendapatkan 700 data yang sebelumnya eh, kita bahas bersama, itu akan harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi, harus dipisahkan terlebih dahulu satu per satu objeknya agar dapat disimpan sebagai suatu data set. Nah, sini mungkin eh, Euclidean clustering itu adalah suatu metode atau suatu... Apa namanya, suatu cara untuk memisahkan objek ini berdasarkan jarak bapak ibu ya karena clustering itu adalah merupakan bagian dari machine learning juga yang dimana ini adalah unsupervised unsupervised unsupervised atau tidak tidak diberikan apa namanya tidak diberikan label begitu ya jadi informasi yang diberikan hanya jarak nah mungkin perbandingannya akan relevan ketika di sini saya bandingkan dengan deep nah deep scan ini sebagai informasi saja juga bagian dari machine learning yang mana digunakan untuk apa namanya untuk memisahkan dari suatu suatu objek yang dalam kasus saya ini adalah bertumpuk karena di dalam bin picking sendiri itu kan objek tidak mungkin diletakkan di tata rapi begitu ya pasti cuma ditaruh begitu aja dan ditumpuk beraca aja gitu nah di sini kenapa saya menggunakan Perbandingkan Euclidean clustering dan juga Scan karena di Diviscan itu dapat menghandle atau memproses dari kepadatan dari suatu populasi. Jadi ketika di sini dapat dilihat, ketika objek sudah ditumpuk, itu di dalam metode atau algoritma Euclidean clustering itu dia tidak bisa memisahkan. Sedangkan kita membutuhkan objek-objek ini agar terpisah dan dapat dikenali di tahap selanjutnya. Nah, ketika menggunakan deep scan, itu dia dapat menghandle atau mengatasi kekurangan dari kuleden clustering yang tidak dapat menangani data-data yang di sini ditumpuk begitu. Jadi, jadi dengan menggunakan algoritma dari deep scan ini, harapannya dapat memberikan hasil clustering atau hasil pemisahan yang baik sebelum diberikan kepada machine learningnya. Karena hasil di machine learning ini, hasil di deep learning, itu sangat bergantung pada bagaimana kita dapat memisahkan objeknya. Gitu. Nah, Misalkan di sini di gambar yang A, itu dapat uh, terekognisi ter secara sempurna. Di gambar B, sudah mulai ada yang tidak terekognisi karena mungkin poinnya kurang, ataupun dia tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan, dikategorikan sebagai objek. Nah, ketika tumpunya acak, itu pun masih ada objek yang tidak dapat terpisah, begitu. Jadi mungkin eh, seperti itu Mbak Erita untuk jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab atau ada feedback? Demikian ya Bapak Ibu. E, ini satu pertanyaan Sampai. dari saya, Mas. Kira-kira untuk ya. mel sebelum melakukan semua hal, kan kita perlu kayak pre atau cleaning. Kira-kira masih ya. perlu waktu berapa lama? Karena kan tadi ada banyak metode beberapa ragam ya. ya. Untuk eh, tahapnya sendiri, jadi mungkin kembali ke pipeline sistemnya ya. Jadi ketika eh, data ditangkap begitu, jadi harus melewati beberapa tahap gitu mas Repto. Jadi setelah didapatkan datanya, yang selanjutnya ini adalah preprocessing, itu digunakan yang pertama untuk uh, mengeliminasi data non atau not a number, mm -hmm. yang mana data ini uh, tidak dapat diproses dan uh, mungkin mengganggu proses selanjutnya dan juga menambahkan komputasi karena harus dicek meskipun dia tidak ada datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di preprocessingnya itu saya lakukan cropping. Jadi di dalam tahap cropping ini, saya fokuskan data yang diproses itu adalah data yang terdapat di dalam box atau di dalam suatu keranjang atau suatu tempat, begitu ya. Jadi, tempat saya fokuskan, dan lagi-lagi kita atau saya pada waktu itu, itu fokuskan ke pengurangan jumlah data yang akan diproses di setiap tahapnya karena agar mengurangi komputasi. Nah, setelah dilakukan preprocessing seperti ini, itu yang selanjutnya yaitu. Dilakukan segmentasi atau pemisahan objek terhadap planarnya, ataupun pemisahan antar objek. Jadi, yang pertama di sini ada yang namanya plan segmentation, atau pemisahan objek dari planarnya, karena memang untuk planarnya tidak, apa namanya, tidak kita proses dan hanya kita butuhkan objeknya saja. Nah, setelah didapatkan seperti ini, itu masih harus dipisahkan lagi di setiap objeknya ya di sini yang sebelumnya Mbak Eri tanyakan jadi ketika uh, menggunakan algoritma yang umum atau uh, di sini Euclidean clustering itu tidak dapat menghandle data yang bertumpuk saya uji dengan algoritma yang lain yaitu DBSCAN itu dapat menghandle uh, objek yang bertumpuk begitu. Nah, setelah sudah dapat terpisah seperti ini itu nantinya akan disimpan di setiap objeknya dan akan dilakukan pemrosesan lagi yaitu preprocessing untuk training nah seperti yang diketahui untuk di CNN sendiri itu data tidak bisa diberikan secara mentah ya, atau secara langsung gitu. jadi harus di beberapa, melalui beberapa tahap terlebih dahulu seperti yang pertama ini saya melakukan downsampling sampling yang bertujuan untuk menyamakan dari panjang datanya jadi misalkan di objek ketiga atau pipa, L, pipa lurus, lalu pipa L dan pipa T itu memiliki panjang data yang berbeda. Karena dari bentuk objeknya pun sudah berbeda. Di pipa T memang lebih banyak karena di objeknya lebih besar. Jadi di sini harus saya samakan dulu. Saya downsampling, saya kurangi poinnya berdasarkan dari apa namanya centroid atau titik tengah dari suatu region. Nah Lalu dilakukan zero-min filtering. Nah zero mean filtering di sini bertujuan untuk uh, memberikan distribusi data yang uh, yang sama gitu. Nah, kenapa ini saya lakukan karena dari objek-objek ini itu uh, memiliki posisi yang berbeda-beda seperti uh, pertanyaan sebelumnya untuk proses pen apa pen, mendapatkan data itu kan misalkan pipa L yang berwarna biru dan pipa L berwarna kuning sebetulnya adalah pipa L yang sama tapi ketika ini dipelajari oleh sistem maka apa namanya ketika tidak disamakan persepsinya bahwa ini adalah objek yang sama meskipun posisinya berbeda itu nanti akan menyebabkan suatu sistem atau e, algoritma yang kita bangun bisa jadi tidak bisa mengklasifikasikan itu dengan baik atau memprediksi dengan baik maka nah, dari itu, di sini harus disamakan dengan menggunakan zero mean filtering. Gitu. Jadi, di, di zero mean filtering ini, tadi setiap objeknya akan dipindahkan ke, ke titik tengah atau 0,0 yang nantinya akan memberikan persepsi yang sama dari keseluruhan objek. Gitu. Lalu, dilanjutkan dengan resizing. Nah, resizing di sini bertujuan untuk e, memberikan pen yang sama dari ketiga data, yaitu x, y, dan juga z. Karena di x, z, z itu memiliki rentang yang berbeda. Misalkan di e, data x, di sumbu x ini tidak, misalkan tidak sama seperti di sumbu z-nya. Misalkan sumbu z-nya saya batasi waktu itu di e, 45 cm ya, jadi 0 sampai 0,45. Nah untuk x-nya itu kan beragam dan bervariasi juga. Jadi harus harus disamakan dari ketiga eksis itu, x, y, juga z dengan cara saya bagi dari nilai terbesar dari masing-masing sumbunya. Jadi misalkan X, Y dan juga z yang terbesar di nilai X, maka akan maka seluruh nilai akan saya bagi dengan X begitu. Lalu yang terakhir ini ada tahap terakhir yang bernama jittering, yaitu digunakan untuk menambahkan titik random atau titik acak di dalam, di dalam satu objek yang akan nantinya digunakan sebagai data set nah kenapa ini saya tambahkan karena di dalam proses downsampling sampling itu tidak bisa misalkan di sini saya ingin datanya itu sepanjang 400 data gitu yang 400 x 400 y dan juga 400 z nah ketika downsampling sampling itu tidak bisa langsung pas 400 begitu misalkan ada 395 396 atau 390 maka di sini saya tambahkan titik random di dalam region tentunya masih di dalam region objek tersebut agar tidak terlalu jauh begitu ya titiknya. Nah lima tadi dihasilkan dari nilai random masing-masing x, y dan juga z. Nah setelah data ini selesai dilakukan preprocessing, nantinya akan di store atau disimpan di dalam HDF5 filenya karena ini merupakan data 3D jadi uh, perlakuannya mungkin sedikit berbeda seperti image-image atau gambar yang umum digunakan di gambar dua dimensi begitu. Jadi ketika gambar data dua dimensi itu bisa dapat langsung dimasukkan ke apa namanya ke sistem CNN dengan berformat JPG ataupun format uh, image yang lain itu bisa dapat diberikan kalau di Data 3D atau di sini dalam kasusnya adalah point cloud, itu tidak bisa karena dia merupakan uh, suatu faktor atau uh, kumpulan array dari titik-titik, dari apa, representasi shape begitu exit dan juga shape, maka harus saya simpan dulu ke file HDF5. Nah, setelah dia hdf 5 nanti baru dimasukkan ke dalam sistem uh, CNN yang saya bangun ini, begitu Mas dan nantinya bisa. Di analisis dari uh, confusion matriksnya dapat dilihat dari akurasi recall presisi lalu juga dapat dilakukan untuk prediksi uh, secara langsung atau secara online implementasinya begitu ya baik menarik sekali ya Bapak Ibu tadi prosesnya itu cukup banyak ya untuk dari pre-processing sampai ke proses pengolahan sampai tadinya nanti untuk evaluasi juga ini tadi ada evaluasinya juga ya mas ya, ya. ada menggunakan teknik evaluasi confusion matrix juga ini gimana ya. ini dipakai untuk memang machine learning ya teknik confusion matrix ini selain menggunakan teknik akurasi tadi ya jadi selain itu menggunakan confusion matrix jadi hari ini kita sudah belajar atau mendapatkan banyak insight baru terkait ML dan juga CV ya, Bapak Ibu, computer vision dan juga machine learning. Oh, uh, Oke, okay. satu kali lagi ya sebelum kita akhiri, silakan ya. Pak. Uh, untuk bedanya tadi kan zero min filter ya, kalau dengan kadang ada yang proses itu dia pakai Wilmer filter yang sebelum segmentation, mungkin bisa dijelaskan. Ini dengan Bapak siapa dulu? Pak Farudin. Oh Pak Farudin, ya. Iya, ya Pak Farudin. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk uh, filtering yang saya gunakan di sini memang apa namanya uh, bertujuan untuk apa namanya me, tadi menyamakan persepsi atau menyamakan posisi dari suatu objek gitu ya Pak. Kalau mungkin untuk yang uh, Bapak berikan tadi filteringnya. Dari saya sendiri masih belum apa namanya belum pernah mencoba begitu apakah dapat di apa dapat diimplementasikan ke data tiga dimensi atau belum begitu pak? Jadi eh, di dalam menghandle data 3D sendiri itu memang ada sebagian apa namanya ada sebagian algoritma yang tidak dapat diimplementasikan di data 3D misalkan untuk dalam hal segmentasi itu ada yang namanya misalkan uh, watershed segmentation ataupun mungkin filter-filter yang lain seperti uh, high pass filter, low pass filter untuk melakukan blurring dan lain sebagainya itu tidak dapat di uh, apa namanya tidak dapat diimplementasikan di data tiga, tiga dimensi karena di data tiga dimensi itu sendiri itu bukan merupakan image bapak jadi uh, apa namanya datanya itu berupa rupa poin begitu ya x, dan juga z pin bisa saya tampilkan di sini datanya. Nah, jadi dia tidak kesekumpulan pixel x, y dengan nilai rgb di dalamnya. Nah ini adalah kumpulan nilai posisi ya x, y, Jadi untuk pengendalian datanya mungkin sedikit berbeda dari dua dimensi yang sebelumnya telah saya sampaikan di di slide begitu ya karena di dalam gambar itu adalah warna yang di yang diproses ketika di data tiga dimensi itu untuk algoritma-algoritma uh, yang mungkin dapat diimplementasikan di gambar belum pasti bisa diimplementasikan di data tiga dimensi mungkin uh, seperti yang Bapak sebutkan tadi begitu Pak, untuk uh, jawaban dari saya mungkin ada feedback atau sudah cukup menjawab Ya, Pak. Berarti tergantung dari datanya tadi ya, karena okay. tidak dalam bentuk RGB tadi ya Pak. Enggak, so, okay, betul. Terima kasih. Ya, yeah, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya Bapak-Ibu bagi yang sudah bertanya, bagi yang belum jangan khawatir karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya nantinya, di mana dengan eh, materi yang lebih beragam lagi. Dan hari ini sudah tepat waktunya kurang lebih uh, satu jam lebih ya bapak ibu sudah bergabung melalui acara kami yakni webinar dan juga bedah paper computer uh, computer vision dan juga machine learning dan sebelum kita akhiri kita mohon kita foto sebentar ya bapak ibu um, saya bapak, stop share dulu mas boleh eh, silahkan mas oke okay. Kita foto dulu, boleh Bapak-Ibu dibuka ininya ya. Kamera depannya. Satu, saya hitung uh, hitungan dari tiga, dua, satu ya. Tiga, dua, sebentar. Dua, boleh senyum ya Bapak-Ibu. Walaupun topiknya menarik dan juga challenging, tapi jangan meluluh tuh, apa namanya? membuat kita tidak bisa tersenyum ya Terima kasih dan satu Terima kasih Bapak Ibu dan kami mohon undur diri sekaligus kami ingin berterima kasih pertama kepada Mas Alvan sudah berkenan untuk sharing topik riset juga terkait computer vision dan juga machine learning dan kami ingin berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini Semoga Bapak-Ibu menerima banyak sekali manfaat ya, termasuk insight baru terkait materi topik hari ini. Dan sehat selalu untuk Bapak-Ibu. Kami mohon undur diri. Jika ada salah kata, kami ingin mohon maaf sekali lagi. Dan sampai berjumpa di episode atau pertemuan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.